Sama dengan orang yang mentakwil istawa dengan ista'ula. Ditakwil dengan ista'ula, iaitu yang menguasai. Ista'ula di dalam bahasa Arab artinya adalah menguasai setelah sebelumnya tidak berkuasa. Ada raja memerangi kerajaan yang lain, kemudian berhasil menguasai. Mereka mengatakan al-Malik. Fulani istaula ala mulk alfulani raja tersebut telah menguasai sebelumnya bukan termasuk kekuasaan dia setelah berperang bertempur akhirnya menjadi kekuasaan dia sekarang kalau kita katakan istawa maknanya adalah istaula Allah istaula di atas arsh apakah kita katakan bahwasanya Allah sebelumnya tidak menguasai arsh. Kemudian setelah itu baru menguasai arsh. Siapa yang menguasai arsh sebelum Allah? Ini adalah makna yang batil. Kalau mengatakan bahwasanya istawa adalah istaula, ini adalah makna yang keliru. Makna yang salahnya adalah salah yang fatal. Karena istaula maksudnya adalah menguasai setelah sebelumnya tidak berkuasa padahal Allah Azza wa Jalla dialah yang maha berkuasa segala sesuatu di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jalla nah ini sekedar contoh akibat dari mentakwil mentakwil ini hukumnya haram tidak boleh kita mentakwil